Kita mengadakan festival dan lomba burung berkicau di Kalimantan Barat. Dalam rangka? Dalam rangka uh, JAPNAS Cup. Uh, Tembayan berkluapi uh, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Yang mana Sembayan sebagai tuan rumah sudah beberapa tahun ini, sudah lama tidak mengadakan kegiatan ini. Jadi... Uh, kembayan rekap berkolaborasi dengan Japnas, jaringan pengusaha Kalimantan Barat, untuk ikut menyelenggarakan kegiatan ini. Yang mana, kegiatan ini juga menjadi ajang kali satu rahim menjadi, menjadi suatu kegiatan untuk menyalurkan hobi para pecinta burung ber, burung berkicau. pesannya para peserta semuanya akan mengucapkan selamat datang di Kecamatan Kembayan. Kami mengucapkan selamat bertanding, bertandinglah dengan sportif. Jadikan ajang ini menjadi ajang tali satu rahim sesama pecinta burung berkicau kalimantan Barat. Harapannya untuk Kicau Mania kedepannya, untuk Kicau Mania, umumnya untuk Kalimantan Barat lah. Harapannya uh, melihat kegiatan Kicau Mania ini sangat banyak diminati oleh para pecinta Kicau Mania yang saya berharap sebagai Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang mana kegiatan ini akan terus dilaksanakan oleh kawan-kawan pecinta Kicau Mania di Kalimantan sel, Barat untuk diadakan kegiatan seperti ini sehingga akan menimbulkan minat dan hobi-hobi baru bagi pecinta-pecinta Burung -pecinta Mania sehingga akan lebih banyak dan lebih Bergengsi untuk kedepannya di Kalimantan Barat. Let's go! Let's go! Let's go.